Sedih musik ini. Sebenarnya Wan Malam lagi dia dah buat hal Wan Gagak lah Kaitan mentol ni Ni kau nak ganti je Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Take off. sesuai dengan janji saya di video sebelumnya saya akan mereaksi salah satu youtuber ternama juga di Malaysia yang mana kita akan mereaksi video dari Zuki Muhammad ya yang mana di sini saya melihat kemarin jalan sempat jalan-jalan ke trending YouTube Malaysia dan saya melihat video dari Zuki itu ada di trending ya ada di trending YouTube Malaysia dan ada juga teman-teman kita mengirimkan saya Salah satu video dari apa namanya drama terbaru dari Sukini ini, cuy. Yang mana judulnya itu adalah ZND ya. Kalau nggak salah, ini ZND. Bagaimana sih penyebutannya, cuy? ZND, episode yang pertama. Suki di sini <tuh> rencananya saya akan buat uh, karena kita udah ketinggalan gitu, cuy. Ya, kita udah ketinggalan, jadi kita akan reak ketiga-tiga episodenya, ini cuy. Ya, episode pertama, kedua, dan ketiga. Saya akan coba untuk reaksi karena Kita lihat dari durasinya juga itu cukup pendek Jadi kita bisa gabung cuy ya Karena ini Ini ini karena kita terlambat aja cuy ya Kalau nggak terlambat mungkin saya reaksi satu-satu aja Oke Dan tanpa banyak cakap lagi cuy Kalau kurang suka dengan video ini silahkan di subscribe Tombol merah yang ada di bawah Dan notifikasinya cuy Follow instagram yang saya punya cuy ya Atau sosial media yang lain yang saya punya Oke Dan jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy tiga dua satu boom. <coughs> Oke episode yang pertama dulu sih ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baru ini baru lihat gua sih. Kenapa? Oh ini. Ah? Nasi tu Wan Ha? Nasi goreng? Kedai aku belum start lagi Kedai ni baru lagi Tengok aku tengah tengah lap ni Tengah cuci ni Oh iya Pekerja tadi lagi Tukar masa pun tak ada Oh kalau macam tu Duan Mi goreng ah? Mi goreng Kedai, kedai itu. Kedai buka lagi Tukar masak tak ada Pekerja tak ada Belum buka kedai aku lagi Mana ada Mana Okay Tak apalah macam tu Duan papi campur satu bre. Aku paham dah. Kedai kau bro buka lagi. Kerja tak ada. Tukar masa tak ada. Tak kira mana ada. Lawakan dari. drama ini tu. Apa ya? Unik gila lah. Ya Dek. Ini ada lagi baru ni. Kenapa Dek? Ni memang satu. Kita doyam dah dia dik. Kedai tutup dia belum buka Kedainya lagi. kan tutup gitu ya. Masih aje pesan. Oh, sedih. Sedih Kapten Amerika sedih ni. Duan. Budak tu order Layannya lah <laughs> Layann aja lah. Abi tu, aku nak cakap apa? Tak apa lawan, Aku cakap budak ni. Okey, dia membantu. Tanya. Dek, kedai tak buka dek. PKP hmm. dek. Oh PKP, okey. Ini pasal PKP je ya? Hmm, okeylah. PKP okay. 5 ringgit One, <laughs> PKP 5 ringgit satu. Papi campur satu. Buka aku ni, boleh? Apa lang kau ni? Stafirul saja. Ini ini kok PKP diperjualbelikan jui gila banget. <laughs> Kirain orang tua ini tu paham gitu ya. Paham PKP itu apa ternyata dia dia enggak tahu PKP itu apa, malah pesan. Halah. Kau dengan budak adik pun sama Tak faham, faham Kedai kan tutup Biar aku cakap dengan dia lah yeah, yeah. <laughs> Adik PKP Bukan untuk dimakan <laughs> Bukan untuk dimakan dek Mama pun tak boleh yeah. Sedih lagi Macam tu bungkus lah <laughs> Susah tu kerja muda ini. Tak tahu. Aku tak tahu mana macam mana ni. Tak beraduan. Biar aku bawa tujuh dari luar. Tak aku, banget ya. ini satu ini, Jim. Jim. Pekepi ini bukan untuk dimakan <tulah> dan untuk dibungkus. Pekepi ini kawalan pergerakan. <tulah> Sedih lagi. Hmm, okeylah, okeylah. Pekepi minumlah. <tulah> Nah, ini dah faham dah Tapi minum waktu itu Dulu air satu minum Untuk <laughs> akunya Bersambung <guljon> ke air ujung-ujungnya dibuat juga <guljon> Ini Ini ceritanya pemaksaan cuyuh ya <laughs> Tuan SOP Satu! <tuk> <tuk> Aduh gila ya, singkat banget tapi... Cuma 3 menit ngangkap, parah sih Oke kita lanjut yang kedua sih <tuk> Aduh Oke okay, yang kedua ya <tuk> <tuk> <tuk> Masih belum buka ni ya? Masih belum buka di sini paduannya Assalamualaikum. <laughs> Jadi Assalamualaikum Assalamualaikum Nama <laughs> Bukankah <apa> tu <laughs> Lucu juga ni Lucu ni Saja tak ada apa-apa ni Aku je conteng dengan majalah ni hmm. Kau ni di mana Jeb Jeb namanya eh Aku daripada kedai Riki. Cari di blend. Di -blend. blend payah sangat Wan. Tak ada stok Wan? Mana nak cari Wan? Oh. Susah bab stok eh. Hmm. Habis kedai kecil kat belakang tu kau dah try dah. Aku dah cari dah tak ada dah. Memang tak ada. Ha? Kedai tak ada cik yang buka leka? ya pada masa ni. masa pagi mokok. Eh. Cuba kau tukar sk. Cuba kau hisap. Favorite Lavina S Series. Nah oh, ini Lavina. Bagi baik, cep. Betul juga, kawan. Nanti nak try lah. Betul juga, tegak kau tu nak train ni lah. Cuba ada yang mau kasih coba ya. Saya coba juga. La Lavina ya, Lavina. Assalamualaikum, baci. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ini restoran senja dan rindu, kau baci tu <laughs> senjalan ah, rindu kenapa? Apa? Apa ini? ada order ni pakcik oh ah, kayak gojek ya kayak pabrik campur satu dengan Grab. milo Ais. eh kedai ku mana ada buka lagi? Belum operasi lagi? penuh apa, apa lagi? <laughs> ini <laughs> yang pesan lewat nah, order lewat, mana? lewat order <laughs> lagi ni tapi dalam aplikasi ni ada ada pabrik campur Uh, ...Maggie Tom Yam, Macam-macam lagi ada. Eh, alah! Eh Siapa pula yang masuk dalam aplikasi ini? Aduh, kedai aku belum buka lagi. Hmm? Sebenarnya aku yang masukkan kedai kau <laughs> dalam Aduh! Yang kau masukkan kenapa? Kedai aku belum ready lagi. Aduh! Dia banget. Kau tak tahu, maju kedai kau ni. Pertama maju kedai kau ni. Kalau ye pun, <laughs> kau tahu beritahulah aku dulu. Tak ready ke, tak ready ke, nak buat yeah. kedai. Ini tak ada benda, tak ada apa-apa. Kau suka kau dah masuk dalam dalam app. Masak <laughs> tu, Jeb. Betul? Macam ni je, Pakcik. Kalau saya cancel order, apalah Aslan saya nak beri kat pelanggan nanti. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. One. <laughs> order ni <laughs> tu. Lainlah. Lain dia jelas. Allah nak cakap apa? Sekarang ni kamu si COVID. Allah senah je ni ya. Apa lawan? Aku tolong dengan, dengan <laughs> Dia lagi eh, dia, dia lagi jelasin. Tekap dengan customer, kedai tak boleh buka. Sekarang ni musim COVID. <laughs> COVID. <laughs> COVID. <laughs> Takkan saya nak cancel order pula. Customer dah bayar. Wan. Aku bungkus Covid tu Wan Covid tu kan penyakit Yang kau pandai masukkan dalam aplikasi Dalam app tu apa? Apalah, Dwan aku lagi faham dengan buku Covid dibungkus je Nak tanya? Yang aku pandai-pandai masukkan dalam aplikasi tu kenapa? <Lthers> Kau ni bodoh lah Siapa suruh masuk kan? <laughs> tak tahu Luan, macam mana tu? Awak order tu? <laughs> eh, kau <laughs> eh, pergi balik lah Pergi balik <laughs> Kasian juga sih ya Ini biang kerok banget ini Jeb ini je Udah mas... Masuk gini dia, dia lo aplikasi diam-diam lain dah, dah, tu. Dah, tu. aku nak jaga apa? Tak baik tuan. Dek. <tongan> Dek, ini datang lagi. Pelanggan ni. ni. <tongan> Entahlah pak Saya pun tak tahu nak buat apa pak cik. Silap, Silap kerja kena buang kami nih Oh nah, dompet paduan lagi tapi gimana cara ngambilnya pergi, pergi, pergi, jangan Tapi gimana cara ngambilnya? kan? Eh, mana Ini yang ini cara ngambilnya gimana gitu Ji? Saya di situ nggak ada adegan gimana mereka berdekatan ya? Gila gila gila humor dari apa lawakan dari eh, drama ini Ji ya drama drama Syuki itu agak eh, apa namanya komedinya itu kayak modern gitu ya lebih lebih ke nyuruh kita untuk berpikir gitu ya. <tuh> Oke lanjut yang ketiga Ji ya. Masih GND ya GND GND episode yang ketiga Zuki. Oke okay, tiga dua satu. Oh dia masih nyari dompet itu Jin. Nyarinya gua di situ. itu <laughs> ini nyari kayak jari-jarum ini. Mana pula <laughs> wallet aku nih? Wallet. Wallet ya. Bahasa Malaysia wallet ya kalau dompet. Wallet. Wallet. Ini kok nyari dompet kok? Nyari wallet kok kayak nyari... nyari barang kecil, nyari kayak nyari barang kecil aja. Hey, ini tak boleh jadi. Ini, ini kena repot. Balai polisi, eh gimana ya? <tuh> Rumah jeep ini ya? Assalamualaikum, jeep. Salam. Duan. Oh, jap. Jom ke teman aku jap. Nak beri, nak pergi mana Duan? Pergi pada polis? Kenapa? Rumah kau kena pecah ke? <laughs> eh taklah. Nak bagi report pasal vollet aku hilang. Oh. No. Vollet kau hilang? Ya. Yeah. aku ni nak. Minyu Duan punya. Yang lepas order papi campur pun tak dapat ada muka dia. Nah, oh, benda -benda ini sini enggak kelihatan benda -benda. ya di video kedua sih ya. Eduan. Rokok Aceh tadi ada di ya, Wan. Dekat lain bas. Stok dia Eh, kau cepat siap, Rajab. Jom, kita pergi. Eh, Wan. Aku nak kena sedia baju lah, Wan. Omah aku suruh. Kenapa <laughs> kau nak kena sedia baju? Itu bukan kerja perempuan. Kita beli beras. Jom, Rajab. Jom, Betul tuan, Wan. Eh, <laughs> Wan. Malah menjemur tu. Saya cari hutan eh, ya, Wan. Aku nak pergi cari hutan lah, Wan. sekilo Bina aku suruh. Nak buat pabrik campur Untuk aku punya. Korang ni macam-macam lah jap Jom lah pergi balai Kan balik balai kan, kita singgah Kita singgah cari cek amputan Eh hey, Wan Alah senar je din Rumah aku ni wiring ada yang salah ya Wan Mentor nak kena tukar lah Nanti malam kang, rumah aku nak masak Pabrik campur Susah <laughs> Untuk aku punya <laughs> Dia mahu buang waktu ini Sebenarnya bagi Hassan boleh tak? <laughs> yeah. Sedih musik Sebenarnya Wan Semalam lagi dia nak buat hal Wan <laughs> Gagak lah Gaitan mentol ni Ni kau ganti je Ganti baru je Kau ikat kedai Sun Sebelah Kedah Seng tu Murah je <laughs> cerdas kan banget kan ya, kan cerdas kan banget, kan anak komedinya cerdas sih. Udah kelar. Wah. Singkat banget masalahnya sih. Oke okay, cuy ini super super apa ya? Uh, walaupun durasinya agak pendek sih ya, tapi apa uh, lawakannya itu membuat saya itu kayak gimana ya? Kayak benar-benar uh, lepas gitu ya, ngakangnya lepas karena Adi, ide lawakannya itu menurut saya beda gitu ya, beda dan agak menurut saya jenius banget ya cara buat lawakan yang gak gampang sih, buat lawakan-lawakan seperti ini sih yang tiba-tiba aja teng ngakak tiba-tiba teng ngakak gitu ya. Uh, cuman ini sih durasinya yang terlalu pendek gitu ya, coba agak panjang, cuma ini di saat digabung aja gitu ya, mungkin lebih baik ya. Gak tau ada maksud tersentuh kali sih ya, mengapa Zuki membuat Drama itu empat menit, tiga menit, empat menit, rata-rata empat -rata menit, cuy ya. Saya nggak tahu ini ada maksud apa gitu ya, tapi yang dibahas kali di di di apa namanya drama kalian itu memang tentang COVID, cuy ya. Mungkin uh, lebih ke kedai gitu ya, lebih kedai yang ada di sana di Malaysia, cuy ya, bahwa kedai menceritakan tentang kedai yang saat PKB itu nggak buka dan betapa sulitnya uh, masyarakat mencari kedai gitu, tempat-tempat belanja, contoh warung untuk makan dan segalanya, minum-minum, nyantai gitu ya. Oke, intinya nah uh... Drama ini cukup membuat saya itu full ngakak, gitu. Cuy, yang, per, yang paling ngakak itu pertama, cuy. Yang ada anak-anak tadi, yang ada budak-budak itu, itu ngakak parah sih menurut saya, cuy. Oke, okay, dan mungkin itu aja, cuy. Terima kasih banyak buat korang semua yang sudah mampir di channel di Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan jangan lupa kalau melihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Oke, okay? dan mungkin saatnya saya pamit tidur. kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Hendy. Thank you. Next. Thank you next time. Thank you next. Bye.